sebuah film tipis samar menutupi tempat itu, yang meliputi empat loh batu besar di dalamnya. Suasana hening yang mematikan mengalir dalam film cahaya, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bernafas. Namun, pada saat ini, ada dua orang di dalam film ringan. Yang satu berlatih sementara yang lain adalah seorang lelaki tua yang buta, yang sudah terbiasa dengannya. Oleh karena itu, Suasana yang menekan di tempat ini tidak menyebabkan mereka berdua merasa tidak nyaman. Pria tua yang buta itu memeluk sapu yang agak tua dan rusak. Matanya yang putih keabu abuan yang tanpa murid. Sedikit diturunkan. Bahkan napasnya menjadi lemah dan tidak terdengar pada saat ini. Sepintas lalu, ia tampak tidak berbeda dari seorang lelaki tua yang sakit yang hampir mati. C. Setelah keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah hari. Lindong yang duduk di depan sebuah tablet batu tidak jauh dari sana, tiba-tiba bergetar. Sebenarnya ada cahaya lemah yang tersebar dari permukaan tablet batu hitam. Saat cahaya tersebar dari loh batu, lelaki tua buta, yang matanya lebih rendah, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuhnya bergerak sebelum dia anehnya muncul di depan Lindong, meskipun dia hampir tidak bergerak. Setelah itu, Ekspresinya berubah sedikit serius saat dia menatap wajah Lindong. Pada saat ini, ada warna abu-abu gelap yang samar-samar berlama-lama di wajah muda Lindong. Selain itu, warna keabu-abuan ini berkumpul menuju titik di antara alis Lindong. Garis abu-abu yang sangat sedikit benar-benar muncul di dahi Lindong. Garis keabu-abuan itu memiliki bentuk yang tidak jelas. Tampaknya terhubung ke kulit Lindong. Tampak seperti cacing ketika bergoyang. Dia sudah bertemu. Huang, ya. Mata orang tua buta itu terfokus intens pada wajah lindung. Wajah Manula menegang sementara jari-jarinya yang keriput tidak bisa membantu tetapi saling bergesekan. Jelas. Ada riak besar pada emosinya yang tua dan tenang. Di bawah pengamatan pria tua buta itu, aura keabu-abuan di wajah lindung menjadi semakin padat. Dua jejak darah tiba-tiba mengalir dari sudut mata lindung ketika aura keabu-abuan menjadi padat. Mereka seperti dua air mata darah dan mereka tampak sangat mengejutkan. Retak, meskipun orang tua buta itu kehilangan pandangan, dia masih bisa dengan jelas mengamati adegan ini. Ekspresinya langsung berubah drastis sebelum sapu di tangannya langsung dihancurkan menjadi bubuk. Setelah pernah berlatih, Desolate di Menai, dia jelas menyadari bahwa berlatih seni bela diri ini memiliki beberapa risiko. Sangat mudah bagi energi aneh itu meresap ke mata seseorang. Selain itu, jika mata seseorang terkikis oleh energi itu, seseorang akan menjadi seperti dia. Wajah orang tua buta itu sangat tegang. Tangannya yang keriput terus mengencang dan rileks. Seolah-olah dia ragu-ragu apakah dia harus menyeret lindung keluar dari dunia mental pada saat ini. Cici, pada saat lelaki tua buta itu ragu-ragu. Kika abu-abuan yang tidak biasa di wajah lindung juga menjadi semakin kaya. Sementara, kika abu-abuan berkumpul, garis abu-abu di antara alisnya juga menjadi sedikit lebih tebal. Namun, pada saat yang sama, garis darah di sudut mata lindung juga menjadi semakin mencolok. Jelas, matanya sudah terkikis pada saat ini. Klak-klak, orang tua buta itu mengambil langkah kecil dan kacau bola Bali di depan lindung. Ini berlanjut selama beberapa menit sebelum dia dengan keras mengepalkan giginya. Dia berbalik dan tangannya yang keriput menusuk ke arah garis abu-abu antara alis lindung seperti pedang tajam dengan kecepatan seperti kilat. Selama hal ini rusak. Mungkin untuk membangunkan lindung. Orang tua buta itu sangat cepat dan sepertinya jarinya bisa menembus ruang. Hanya dalam sekejap. Jari-jarinya sudah tiba di depan dahi lindung. Namun. Saat dia hendak menusuk ke bawah, cahaya putih hangat tiba-tiba mengalir keluar dari antara alis lindung dan bertabrakan dengan jarinya Dentang, keduanya bertabrakan tetapi tidak ada riak energi meletus darinya Cahaya putih itu hanya menghalangi jari pria tua yang buta itu sesaat sebelum menghilang Meskipun cahaya putih menghilang, jari-jari orang tua yang buta itu juga terhenti Ekspresi terkejut jelas terlihat di wajahnya tidak perlu bagiku untuk campur tangan ya, pria tua yang buta itu terdiam sesaat. Dia hanya bisa menghubungkan cahaya putih dengan sesuatu yang Lindung lepaskan secara tidak sadar. Jika itu masalahnya, sepertinya Lindung tidak mau menyerah pada belajar, desolate dimenai. Setelah menerima informasi ini dari Lindung, kerutan di wajah orang tua buta itu tampak lebih padat. Dia berdiri di tempat untuk sementara waktu sebelum menggelengkan kepalanya dengan agak tak berdaya. Dia tampaknya telah meremehkan kegigihan lindung ketika datang untuk belajar seni bela diri. Namun, kadang-kadang, kegigihan mungkin atau mungkin bukan hal yang baik. Kalau begitu, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Jika ada yang salah, aku akan menyeret kamu keluar. Sungguh orang yang tidak membiarkan orang lain memiliki pikiran yang damai. Pria tua yang buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia duduk di samping Lindung dan terus mengamatinya dengan hati-hati. Sambil terus mengamati, lelaki tua buta itu perlahan-lahan santai. Meskipun jejak darah di sudut mata Lindung terus mengalir. Untungnya, itu tidak menunjukkan tanda-tanda menguat. Yang disebut menunggu ini secara langsung berlangsung selama lima hari. Lindung tidak menunjukkan tanda-tanda meninggalkan pelatihan selama lima hari ini. Air mata darah yang mengalir keluar dari sudut matanya, sudah mengeras menjadi dua gumpalan darah, menyebabkannya terlihat sangat aneh. Selama periode waktu ini, kika abu-abuan di wajah Lindung juga menjadi semakin padat dan tidak ada tanda-tanda itu melemah. Namun, ini juga menyebabkan orang tua buta, yang mengamati Lindung merasa tidak pasti. Meskipun garis keabu-abuan antara alis Lindung terus-menerus mengumpulkan ki keabu-abuan, tidak ada sedikit pun aktivitas lebih lanjut yang dipancarkan. Berdasarkan pengalaman orang tua itu, garis keabu-abuan secara bertahap harus menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi mata jika Lindung berhasil. Namun, jika dia gagal, Lindung tidak akan setenang ini. Oleh karena itu, bahkan seseorang yang berpengalaman seperti dia agak bingung. Dia tidak mengerti apa tingkat pelatihan Lindung saat ini. Cara ini yang tidak tampak seperti sukses atau gagal, benar-benar membuatnya merasa tidak berdaya. Sudah lima hari, waktu kurang lebih sudah habis. Sepertinya anak kecil ini perlu bertarung dengan bocah Jiang Hao di kompetisi bulanan Desolate Hall hari ini. Ini hanyalah kompetisi antara anggota generasi muda. Pelatihan lebih penting, lupakan saja. Biarkan saja dia berlatih. Jika dia melewatkannya, maka jadilah itu. Pria tua yang buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dari sikapnya, jelas bahwa dia tidak berharap pelatihan Lindung terganggu karena pertandingan yang terakhir dengan Jiang Hao. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan membangunkan Lindong. Bas-bas. Namun, segala sesuatu di dunia ini selalu mengejutkan orang. Segera setelah gumaman lelaki tua buta itu terdengar, suara mendengung tiba-tiba dipancarkan dari tablet batu. Setelah itu, dia melihat mata hitam pada tablet batu tiba-tiba menembakkan cahaya abu-abu terang. Cahaya itu melesat ke titik di antara alis lindung dan bertepatan dengan garis abu-abu. Sinar cahaya menghubungkan tempat antara alis lindung dan tablet batu. Kulit di tempat itu juga mulai bergoyang. Garis abu-abu itu menjadi semakin jelas dan sebenarnya samar-samar mulai menunjukkan tanda-tanda pembukaan. Aura gelap, dingin dan jahat, yang menyebabkan satu ketidaknyamanan besar. Samar-samar dipancarkan darinya. Apakah ini akan berubah menjadi mata? Tubuh lelaki tua yang buta itu segera diluruskan ketika dia melihat pemandangan ini. Dia menatap alis lindung dengan penuh perhatian. Namun, di bawah pengamatannya. Garis abu-abu pada akhirnya tidak menunjukkan tanda-tanda membelah meskipun terus bergerak. Apa yang sedang terjadi? Pria tua yang buta itu mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Sementara dia rajutan alisnya. Lelaki tua buta itu tidak mengamati cahaya putih hangat di bawah cahaya keabu-abuan yang tidak bisa dideteksi. Cahaya yang terhubung ke alis lindung secara bertahap melemah. Sesaat kemudian, akhirnya terdengar suara. Cien dan benar-benar menghilang. Tepat ketika cahaya menghilang, mata Lindong, yang telah ditutup selama lima hari, akhirnya perlahan terbuka pada saat ini. Matanya yang terbuka tampak sejernih dan setenang lima hari yang lalu. Meskipun gumpalan darah di sudut matanya agak aneh untuk dilihat, Lindong saat ini tidak tampak berbeda dari lima hari yang lalu. Orang tua buta itu sedikit terkejut ketika dia melihat ekspresi tenang Lindong ketika dia membuka matanya. Dia kehilangan kata-kata pada saat itu. Terima kasih. Tetua telah melindungiku selama pelatihanku. Senyum cepat muncul di wajah Lindong. Dia berdiri. membungkuk kepada lelaki tua yang buta itu dan berkata. Tidak apa. Jika kamu telah menyelesaikan pelatihan. Kamu harus pergi. Hari ini adalah kompetisi bulanan Desolate Hall. Pria tua yang buta itu perlahan berdiri. Melambaikan tangannya dan berkata. Lindong mengangguk. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat dia berbalik dan pergi. Ketika dia baru saja akan keluar dari film ringan. Lelaki tua yang buta akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Meskipun aku tidak tahu apakah kamu telah berhasil mempelajarinya. Kamu harus mencoba menggunakan desolate dimenai, sesedikit mungkin, mungkin di masa depan. Seni bela diri ini sedikit ortodoks dan itu akan melukai matamu jika kamu menggunakannya terlalu sering. Petik 2. Langkah kaki Lindong berhenti. Dia segera mengusap titik di antara alisnya dengan tangannya. Sudut bibirnya terangkat sedikit melengkung. Dia juga merasakan beberapa aspek yang lebih gelap dari Desolate dimenai saat dia berlatih. Namun,